Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku. Hoi guys, gimana kembali kalian semua? Semoga kalian semua dari baik-baik aja. As always, malam Jemaat, dan malam Senin waktunya gua buat balik, balik lagi, ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian. Dan di video kali ini, gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas penampakan-penampakan yang viral belakangan ini di Indonesia. So, buat kalian yang belum menonton pop, pop sebelumnya, kalian bisa tonton dulu linknya nya gue taruh di bawah. Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya. So, video yang pertama kali kita bahas hari ini itu cukup creepy ya. Video ini sempat masuk FYP di TikTok dan udah ditonton jutaan orang. Coba deh sekarang lu tonton dulu videonya. Ya, jing, jing, nih. Lol, Jujur nggak banyak ya informasi yang bisa gua dapetin dari video ini. Gua sama sekali nggak tahu video ini diambil di mana dan siapa orang yang videoin video ini. Tapi di video itu kedengeran kalau orang ini tuh kaget ya pas sadar dan ngelihat ke arah sosok putih-putih yang berdiri di atas pilar besi dan ngomong Astaghfirullahalazim. Kalau gua zoom dan terangin videonya, di situ emang kelihatan jelas banget ya. Emang bentukannya mirip poci. karena kayak sekujur tubuhnya tuh kayak diket gitu dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Tapi sulit banget ya buat nentuin apakah sosok yang tadi itu emang beneran poci atau cuman ilusi optik aja. Karena bisa jadi ya, yang tadi itu mungkin aja cuman karung atau mungkin robekan dari potongan spanduk yang ada di bawahnya. Bisa jadi kan? Dan pas videonya di zoom out, di akhir video di situ kelihatan ada sebuah kendaraan atau semacam kereta atau MRT yang mau lewat gitu di bawahnya, guys. Coba deh mungkin di antara kalian semua yang nonton video ini ada yang tahu, video ini diambil di mana? Atau mungkin diantara kalian ada yang tahu informasi lebih tentang video ini? Please kasih tahu gua di komen di bawah. Nah, video yang kedua ini juga viral banget belakangan ini. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Berdasarkan informasi yang gue dapetin, katanya video ini diambil di Ciletugio Park di Sukabumi. Mobil Daihatsu Terios berwarna putih yang tadi itu, niatnya mau pulang habis liburan dari situ. Tapi pas perjalanan pulang, di video inilah sama mobil yang ada di belakangnya. Dan kelihatan jelas ya, di bagian roof rail dari mobil Terios itu, ada sebuah kain berwarna putih dan berwarna hitam. Dan kalau dilihat-lihat, siluatnya tuh mirip banget kayak sosok mbak Dini. Makanya video ini tuh langsung viral banget dan dibahas di mana mana Karena penampakannya literally sejelas itu, men. Ada yang bilang katanya badininya tuh udah capek terbang jadi doi nebeng ke mobil yang ini. Tapi nggak sedikit juga yang percaya kalau yang tadi itu cuman ilusi optik aja ya. Ya yang tadi itu bisa aja cuman kain doang yang fungsinya untuk menutupi barang yang ditaruh di atas roof rail mobil terios itu dan karena ketiup angin dan segala macam jadi efeknya itu kayak berkibar dan seolah kayak ada sosok kunti yang duduk di situ. Tapi jujur ya, kalau gua sih lebih percaya kalau yang tadi itu cuman ilusi optik aja. Tapi gua cukup pengen tahu nih gimana menurut kalian. Komen di bawah. Nah, video yang ketiga ini super viral beberapa waktu yang lalu. Bahkan di TikTok udah ditonton lebih dari 18 juta kali. So ada sekelompok orang yang melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Terus di tengah-tengah pendakian salah satu di antara mereka itu iseng buat selfie. Dan ngarahin kameranya ke mereka semua. Tapi ada sosok lain yang bikin warga TikTok jadi salvok. Perhatikan baik-baik. Gua gak tau ya kalian notice atau enggak, tapi di belakang orang-orang ini ada sosok bapak-bapak berbaju biru yang kulitnya kusam dan doi tersenyum lebar ke arah kamera ini. Jadi karena suasana pencahayaannya itu udah gelap banget, jadi yang kelihatan cuman giginya doang. Makanya gak sedikit netizen yang ngira kalau bapak-bapak yang tadi itu adalah sebuah penampakan. Apalagi mereka ini mendakinya ke Gunung Lawu, gunung yang terkenal dengan aura mistisnya. Emang ya, kalau ngeliatnya cuma sekelibetan itu kayak creepy banget ya? Mana mukanya kayak begitu? Terus, doi itu senyum ke kamera lagi. Tapi setelah gua amatin dan tonton videonya baik-baik, gua yakin banget kalau yang tadi itu bukan penampakan sih. Itu orang biasa aja, dan mungkin salah satu anggota dari kelompok pendaki ini, karena lu lihat aja tuh, doi juga bawa tongkat, dan bahkan kepalanya itu bersandar ke arah tangan yang megang tongkat itu. So udah jelas banget ya kalau yang ini tuh cuman orang aja dan bukan penampakan. Tapi karena efek lighting dan pencahayaan yang gelap banget, jadi ya bapak itu kelihatan creepy aja gitu. Mungkin si bapak yang ada di video ini tuh cuman ketawa doang kali ya pas Doi tahu kalau ternyata Doi mendadak viral karena netizen bilang kalau mukanya tuh creepy kali ya. <laughs> video yang keempat ini juga viral banget ya guys. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Gue yakin kalian semua udah notice ya penampakannya yang mana. Ada sosok cewek yang berdiri di pinggir jalanan berlumpur pas kendaraan truk ini mencoba untuk lewat. Sosoknya kelihatan sejelas itu dan emang udah kelihatan sejak awal, bahkan sebelum video ini di zoom. Doi pakai baju putih dan rambutnya terurai panjang ke bawah. Anehnya Doi itu berdiri sendirian ya. Padahal orang-orang yang lain itu pada ngumpul. Tapi seolah Doi itu kayak menjauh gitu. Dan yang lain itu ngadep kemana, sedangkan si sosok cewek berbaju putih ini tuh malah ngadep ke arah berlawanan gitu. Terus kalau gua zoom dan gua amatin mukanya itu kayak pucat banget men. Jujur kalau video yang ini tuh gua sama sekali nggak tahu ya guys. Karena sulit banget buat nentuin apakah video yang ini tuh real atau cuman orang biasa aja yang emang berdiri di situ. Karena bisa aja loh yang tadi itu cuman ibu-ibu doang yang doi pakai baju serba putih dan berdiri di pinggir jalan. Seperti yang kalian tahu ya, biasa kan kalau di kampung tuh emang apa-apa aja jadi tontonan ya kan. Ada orang kecelakaan, kena musibah, bukannya segera dibantu malah dijadiin tontonan. Iya kan? Dan pas gue bacain komen-komennya, gak sedikit juga yang merinding karena ngeliat penampakan yang tadi. Mereka percaya kalau sosok itu adalah sosok penampakan Badini yang gak sengaja kerekam di video ini. Masa iya sih ada orang yang pakai baju begituan di tempat yang berlumpur kayak begini? Menurut gue aneh juga ya. Kayak gak pas banget ya kan? Tapi gimana menurut gue? Komen di bawah. Hmm. Oke, di video yang terakhir ini gue pengen ngebahas beberapa video dari tiktokers bernama Diego yang belakang ini lagi happening banget. Sebelumnya gue udah pernah ngebahas beberapa video Doi ya, tapi di video kali ini gue pengen ngebahas beberapa video sekaligus. Yes, video-video Diego itu masih ga jauh-jauh dari fenomena yang menimpa keponakan yang Doi klaim tinggal di rumahnya. Dimana sejak keponakannya itu numpang tinggal di rumah Doi, jadi makin banyak keanehan yang terjadi. Ada wajah keponakannya yang ngintip dari balik kaca kamar mandi Tapi pas doi buka sama sekali nggak ada orang Dan bahkan di video yang kedua itu lebih epic lagi ya Ada bocah yang ketok-ketok pintu dari dalam Dan pas dibuka bocahnya itu udah jongkok di pojokan kamar mandi Dan tiba-tiba pintunya tuh nutup sendiri Dan Diego tahan pintunya itu pakai tangan Pas doi buka lagi sosok bocil yang tadi itu udah nggak ada guys Dua video yang tadi itu viral banget dan udah ditonton lebih dari 20 juta kali di tiktok So, buat lo semua yang suka video-video short horor kayak video Diego ini, lo bisa mampir ke akun TikToknya, link yang gua taruh di bawah. Oke okay guys, that is the video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.